Ayo Ini Bapak Budiana berhadapan dengan Mas Mas Uma. Mas Uma. Untuk persiapan dari Karang Tengah. Wadah dulu Dari Bu Bapak Soso. Nah nanti sabar ba sabar ba udah Wah, are matine musuh wes. kok. Iya. Dua sama. mati musuh Bintang bulan. Hah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kasih. Kita dimosen dingin Pak. Mau Pak. Oke, oh. kosong, oh. oh. kosong. Ya. Oh. Oh. Iya. Betul. Eh sono adum Iya. 3 kaos. I don't know. oh ya video yang membutuhkan video lima ribu salah salah Kakak sesuap. sama Pak Purnomo. Pak Purnomo. Pak